Saat ini di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan BliBli -Bli, banyak dijual pena pemutih gigi. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana memilih pena pemutih gigi yang baik? Tonton video ini sampai habis agar senyum Anda tetap cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang baru menemui channel ini, silahkan subscribe Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali seminggu Dukungan bapak, ibu, dan teman-teman semua akan sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini kedepannya. Terima kasih Anda ingin punya senyum bersinar seperti mutiara? Anda tidak sendiri Pemutihan gigi kosmetik telah menjadi industri global senilai 187 triliun. Penelitian dari 2012 dengan 150 peserta menemukan bahwa mereka yang tersenyum lebih putih dinilai lebih menarik. Meskipun Anda dapat mengunjungi dokter gigi untuk memutihkan gigi secara profesional, perawatan tipikal tidak murah biayanya sekitar 300.000 per kunjungan. BPJS kesehatan tidak menanggung biaya pemutihan gigi. Disinilah pena pemutih gigi masuk. Pena pemutih gigi berupa tabung plastik tipis yang berisi gel atau jelly yang berwarna putih. Gel atau jelly tersebut menghilangkan noda gigi dari makanan dan minuman seperti kopi, teh, rokok, dan buah-buahan berwarna lainnya. Bagaimana cara kerja pena pemutih gigi? Salah satu manfaat terbesar dari polpen atau pena pemutih gigi adalah kemudahan penggunaannya. Ada banyak sekali produk pemutih gigi di pasaran, tetapi semuanya menggunakan bahan dasar yang sama, yaitu peroksida. Peroksida seperti hidrogen peroksida dan karbamit peroksida mengandung molekul oksigen yang sangat mudah menguap. Ketika molekul oksigen ini menyentuh noda permukaan pada gigi Anda, mereka bereaksi dengan memecah ikatan kimia yang menahan noda pada emil Anda. Ini memutihkan gigi Anda dan, mengembalik, dan mengembalikan penampilan senyum Anda. Sebagian besar bekerja dengan memutar bagian bawah untuk melepaskan gel pemutih, yang seringkali berupa karbamid peroksida atau kombinasi urea dan hidrogen peroksida. Karbamid peroksida memutihkan gigi lebih lambat dari hidrogen peroksida, tetapi membantu mengurangi sensitivitas gigi. Untuk menggunakan pena pemutih gigi, cat gel pemutih ke setiap gigi dengan ujung sikat lembut pena. Tidak seperti perawatan pemutih lainnya, sikat gigi bisa mendapatkan area yang sulit jangkau, di mana noda paling banyak terbentuk seperti di antara gusi. Tergantung pada modelnya, Anda bisa membiarkan gel mengering atau membiarkannya selama waktu tertentu sebelum membilasnya. Biasanya gel atau jelly mengeras dan membentuk lapisan yang menempel pada gigi. Film ini menyebabkan efek pemutihan. Setiap produk pemutih gigi profesional menggunakan hidrogen peroksida atau karbamid peroksida sebagai bahan aktif pemutih. Namun, bahan lain sering ditambahkan bersama peroksida seperti fluorida. Menambahkan fluorida ke pemutih gigi membantu mencegah melemahnya gigi Anda selama proses dan juga meminimalkan risiko sensitivitas gigi setelah pemutihan gigi. Pilihan gigi di rumah Pemutihan gigi bisa dilakukan di tempat praktek dokter gigi atau dilakukan sendiri di rumah Zat aktif yang digunakan oleh dokter gigi maupun oleh pena pemutih gigi adalah sama Hanya konsentrasinya yang berbeda Pena pemutian gigi di rumah mengandung dari 3% hingga 20% peroksida atau karbamid atau hidrogen peroksida Sedangkan pemutih gigi di dokter gigi mengandung dari 15% hingga 43% peroksida. Pemutian gigi yang dilakukan oleh dokter gigi Anda bisa membuat gigi lebih cerah lebih cepat. Solusi pemutian biasanya jauh lebih kuat daripada kit di rumah. Juga panas, cahaya atau kombinasi keduanya dapat digunakan untuk mempercepat dan mengintensifkan proses pemutian. Tentunya anda perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Untuk diingat bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya untuk pemutihan gigi. Ada banyak pilihan untuk memutihkan gigi di rumah. Yang paling umum antara lain satu jelly atau gel dan strip pemutih gigi. Dioleskan langsung ke gigi dengan sikat atau strip tipis. Produk pemutih gigi berbahan dasar peroksida ini biasanya perlu dioleskan Sekali atau dua kali sehari selama 10 hingga 14 hari 2. Sistem pemutihan gigi berbasis nampan Dengan pilihan pemutihan gigi ini, baki atau tray seperti pelindung mulut gigi Diisi dengan jeli atau pasta pemutih berbasis peroksida Dan ditempatkan di atas gigi selama 1 hingga beberapa jam sehari hingga 4 minggu. Anda dapat membeli sistem pemutihan gigi berbasis tray over the counter atau memiliki sendiri yang dipasang oleh dokter gigi Anda. Tiga, pasta pemutih gigi. Karena sedikit abrasif, setiap pasta gigi membantu menghilangkan noda dari gigi. Pasta gigi pemutih bagaimanapun juga mengandung bahan kimia atau bahan pemoles yang membantu menghilangkan noda dari gigi tanpa bantuan bahan pemutih pasta gigi pasta pemutih gigi relatif murah dan mencerahkan gigi sekitar satu lapis menjaga gigi tetap putih apakah Anda menggunakan sistem pemutihan gigi di rumah atau gigi Anda dibutuhkan oleh dokter gigi Anda dapat membantu mempertahankan hasilnya dengan menyikat gigi flossing dan berkumur setiap hari juga hindari makanan dan minuman yang asam dan kaya warna seperti teh hitam dan kopi anggur putih dan merah minuman olahraga minuman berkarbonasi atau soda gelap atau berwarna terang buah beri dan makanan berwarna kuat lainnya saus yaitu saus kedelai, tomat, atau kari Apa yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pena pemutih? Seperti halnya dengan kebersihan mulut, hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah gigi Anda sendiri. Apa yang gigi Anda butuhkan? Apakah gigi Anda sensitif? Dan berapa jam Anda benar-benar dapat berkomitmen untuk perawatan gigi Anda? Jika mengungkinkan, konsultasikan dengan dokter gigi Anda sebelum memilih perawatan tertentu terutama jika Anda baru saja menjalani prosedur gigi dan memiliki mahkota gigi atau tambalan yang dapat menyebabkan masalah. Juga pertimbangkan apa yang ingin Anda dapatkan dari pena pemutih Anda. Beberapa pena dapat menawarkan pemutih yang lebih dramatis dan tahan lama, tetapi membutuhkan penggunaan harian yang berkomitmen selama seminggu atau lebih. Sementara yang lain lebih cocok untuk perbaikan cepat dalam keadaan darurat dengan hasil yang memudar lebih cepat. Teru terakhir, terutama jika Anda memiliki gigi yang lebih sensitif, pertimbangkan peroksida mana yang digunakan dalam polpen. Sebagian besar polpen pemutih gigi bergantung pada hidrogen peroksida atau karbamid peroksida. Yang terakhir adalah senyawa hidrogen peroksida dan urea. Pena hidrogen peroksida murni cenderung memberikan hasil yang lebih jelas, lebih cepat, tetapi pengguna terkadang dapat mengalami iritasi dari obat tersebut atau gel tersebut. Karbamid peroksida di sisi lain mungkin lebih lambat untuk menunjukkan hasil, tetapi telah terbukti menyebabkan lebih sedikit iritasi pada gigi yang sensitif. Dengan penjelasan tersebut, anda akan bisa memilih pena pemutih gigi yang cocok dengan gigi Anda. Sekian saja dulu pembahasan tentang pena pemutih gigi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.